awal pandemi niku tahun 2020 awal petani merasakan anu ya, Mas. Eh, kejulak. dalam artian pasar lokal tutup harga sayuran kalau di pasar lokal enggak ada harganya. Tapi kalau di tetap di kelompok itu masih bagus Mas. Eh, misal brokoli kalau di pasar Rp2.000, di kelompok masih Rp8.000. Kalau tanah, ini menurut kami adalah sumber kehidupan dan juga sumber mata pencaharian Kalau di Kopeng, ini mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani tomat ini yang pertama dia kayak akan likopin dan juga vitamin C sehingga bagus untuk menjaga daya tahan awal mula saya bertani itu karena paksaan orang tua karena kami secara turun temurun berasal dari keluarga petani kemudian waktu remaja saya pun mungkin seperti remaja pada umumnya yang tidak mau menjadi petani, karena petani itu kan pandangannya kan tidak keren Jadi saya tahu eh, pahit manisnya bertani, eh, harga tidak laku tidak bisa panen bagus pas panen bagus harganya tidak bagus. Nah itu dari hal itu saya menjadi semakin ragu. Tapi ternyata setelah saya buktikan dengan e, ilmu pengetahuan yang saya dapat di bangku kuliah dengan belajar lewat internet, belajar bersama teman-teman yang lain ternyata pertanian itu juga prospek apabila di manajemen dengan baik. pertanian di sini ini kita berbasis komunitas yaitu kelompok tani yang kami beri nama kelompok tani citra muda beranggotakan kurang lebih 30 orang dengan usia 19 sampai 39 tahun nah di dalam komunitas kami ini kita bagi menjadi beberapa divisi ada mulai dari pembuatan pupuk Kemudian pemibitan, perawatan tanaman, sampai panen dan juga pemasaran Sehingga semua lini budidaya organik ini kita kerjakan secara bersama-sama Sekarang saya sedang melakukan perbanyakan e, cendawan trichoderma. Nah, cendawan trichoderma ini biasanya kami gunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman sayur yang ada di tempat kami. Ini bahannya itu cuman kita menggunakan nasi, jadi e, cukup mudah dalam pembuatannya, yang penting kondisinya steril. Awal mula ini sangat sulit sekali untuk mengajak teman-teman satu mengajak untuk bertani. Yang kedua, bertani secara organik karena e, peninggalan dari orang tua secara turun-temurun, kan kebanyakan bertaninya secara konvensional. Sementara kita di sini bertani organik, dengan pertanian organik ini kami berupaya untuk terus mengefisienkan biaya produksi. Jadi, kita... Dari segi pupuk itu kita membuat sendiri Dari kotoran sapi maupun kotoran kelinci Itu kita olah menjadi sumber pupuk organik Kemudian kami dengan teman-teman secara gotong royong Juga e, membuat pesticida nabati Untuk mengendalikan berbagai jenis penyakit Jadi semua tidak harus beli Kita bisa manfaatkan sekitar yang Notabenya adalah lebih murah tadi sudah ada sih, Maghama WHO telah menetapkan virus COVID-19 sebagai pandemik. Lalu apa sebenarnya pandemik dan apa dampaknya ketika pandemik telah diumumkan? Berikut kami hadirkan. Awal mula covid ini datang di Indonesia itu juga kita belum, istilahnya belum begitu berdampak. Tapi saat PSBB berlangsung di beberapa wilayah, kita sulit untuk memasarkan sayuran organik yang kami tanam terutama untuk pasar-pasar yang kita tuju ke supermarket, kemudian ke hotel, ke resto ke catering, ini bahkan sampai tidak ada pesanan petani merasakan anu mas kejolak, dalam artian pasar lokal tutup harga sayuran kalau di pasar lokal ya Namun ada sebuah peluang yaitu pemasaran secara online melalui sistem delivery order, ternyata dengan delivery order itu juga sesuai dengan e, protokoler kesehatan, physical distancing kita terapkan, ternyata sayuran kami ini bisa meningkat tiga kali lipat permintaannya pada saat pandemi ini selama covid ini memang kecenderungan permintaan sayur itu meningkat terutama memang dari daerah-daerah yang terdapat banyak peningkatan kasus-kasus covid utama seperti Jakarta, Surabaya dan kemudian termasuk yang lewat Apa? mungkin itu juga cuma memang tantangannya itu didistribusi karena karakter dari produk sayur ini kan bagaimana harus bisa terdistribusi secara cepat dan masih dalam kondisi fresh. lagi dengan kami di channel Sayur Organik Berbabu, channel yang membahas pertanian organik bersama para petani milenial. Karena lebih mudah, dan panahnya itu sekali lah. Kemudian untuk pemasaran pada kondisi pandemi seperti ini, itu kita lebih banyak memasarkan secara online, jadi kita optimalkan Teknologi informasi terutama media sosial Yaitu Instagram, Facebook, Whatsapp dan juga Youtube Jadi kita mengoptimalkan media sosial Salah satunya dengan cara membuat konten-konten yang interaktif Supaya konsumen itu tertarik e, untuk membeli produk kami Dan juga anak-anak muda ini juga ikut tertarik untuk menjadi petani oh, ya. Jadi teman-teman ini Mas Nur nanam brokoli kurang lebih 50 an hari Bisa dapat 4 juta itu kalau Kalau untuk pertanian organik ini menurut saya di masa yang akan datang Pasti akan selalu dibutuhkan Karena konsumen sendiri sekarang tidak hanya ingin mengkonsumsi makanan yang enak Tapi juga yang aman dan juga sehat Sampai jumpa di uh, lain waktu Terus subscribe channel kami di Sayur Organik Perbabu Tetap sehat, jaga kesehatan Salam yang mudah yang, yang bertarang